Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guys, Camujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Oke okay guys, di sini kita akan menonton ya video-video yang ada di TikTok tapi berkenaan dengan Agustusan. Lomba Agustusan yang ada di Indonesia, guys. So, saya ingin berbagi buat teman-teman semua kita ngakak bareng lah istilahnya seperti itu. So, jom kita tengok guys kemeriahan dan keseruan bulan Agustus ataupun lomba-lomba di bulan Agustus di Indonesia. Let's go. Oke okay guys, kita udah ada di TikTok di sini dan banyak sekali, guys. Videonya dan kita pilih-pilih, ya kan? Kita pilih aja ini yang ngakak lucu, Agustusan. Oke, okay. oh, gendong istri, gendong istri, guys. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oh my god, kalau istri, oh, aduh. Ya begitulah, begitulah ya kan. <laughs> Oke okay, itu yang pertama tadi guys kita lihat bahwasanya ya gendong istri di sini lombanya sangat-sangat seru sekali dan kalau istrinya agak gemuk ya masih kayak gitu guys. <laughs> oh my god. So kita tengok lagi guys ini apa ini? Wow. Beneran nggak sih? Oke okay. Ini maksudnya gimana Oh Oh my god Oh no Oh digantung saya kira Astagfirullahaladzim Saya kira tadi bukan digantung guys Saya kira dipegangin gitu Ternyata ini unik sekali guys Panjat pinangnya itu digantung Wow itulah keseruannya guys Kira beneran tadi kayak kayak dipegang kayak sakti banget gitu kuat banget orangnya gitu kan So ya yeah, lanjut ini apa ini guys Ini biasanya kalau panjat pinang ya yang paling bawah itu biasanya kayak gitu guys Kita tengok guys gimana Oke okay, pasti sakit banget so ini keras banget musiknya Oke okay. Oke Kayak udah pasrah banget gitu. Nggak no, kuat. Jadi kalau kita lihat guys tadi itu mukanya kayak gitu gitu kan. <laughs> kasihan banget tapi itu masih paling bawah dan banyak yang di atas orang seperti itu. Kalau teman-teman tahu istilahnya panjat pinang. So kayak gitulah guys. Suasananya yang paling bawah itu sakit-sakit banget seperti itu. So jom kita lanjut. Oke okay, ini ada mbak-mbak guys main balon. Oh balap balon oke. Okay. Alright, jangan sampai meletus ya. Ini sangat-sangat meriah sekali, guys. Oh, jatuh, jatuh. Oke, okay, akaknya itu, mbaknya itu yang yang menang. Oke, okay, tim kuning ya. Oke, okay, mbaknya tim kuning dia tadi, ya kayak gitu, guys. Ya udah pengalaman kayaknya mbaknya itu untuk berlatih gitu kan. So di sini ada juga lomba, guys. Yang menang pasti sering. <laughs> So ini ada ibu-ibu ngasih susu kepada bapaknya. Oke, okay, jom kita tengok guys. Oke. Okay. Okay. Merdeka, merdeka kita. Hari merdeka, nasaran bangsa. Merdeka. Oke. <laughs> Ini pasti ada di setiap lomba khususan ya kan Sebenarnya ada triknya lo guys Ada triknya Jadi ketika mau disedot itu Gigit dulu gitu dotnya <laughs> Jadi cepat banget Mungkin gak bisa gak, gak boleh mungkin ya Oh my god Tadi saya kurang suka susu guys Gak, gak begitu doyan Kalau susu-susu kayak gini nih guys Memang bukan pencinta susu saya. So ya yeah, itu guys kemeriahannya ya dan di sini lomba bapak sebapak ini apa juga ya kita bisa lihat di sini. Oke okay, kita nggak tahu ini guys apa kan kita tengok aja lah. Oh my god, ini bapak-bapak semua ini. <tuh> Oh my god, <laughs> oke, okay, ada aja bapak-bapak, istilahnya buat-buat kayak gitu, gitu guys, dan banyak sekali ya, istilahnya di lomba-lomba Agustusan gitu. Apalagi nih, coba kita lihat, emak-emak nih, guys, emak-emak ini ngapain gitu kan? Oh my god coba guys sini guys? Kalau teman-teman ya kan, ya pasti sih istilahnya. Kalau kita udah diputer gitu, kita gak, udah pikiran tuh udah ke depan gitu. Coba, Hahaha <laughs> <laughs> Hahaha temboknya maksa dipukul gitu, Allah Akbar ya Allah, <tip> aduh. gila sih gila, aduh Allah Akbar, <tip> <tip> <tip> <tip> <tip> Oke okay, lanjut guys, Disin ada video lagi ya kita tengok ya eh, guys ya. Oke, tujuh 17 Agustus. Oke, barap barap barap sarung ya. Oke, kita tengok, guys. <SILENCIO> <SILENCIO> Aduh, seru banget sih, asli seru banget kalau kita lihat gini, guys. Ini hiburan mak dan bapak-bapak ya di Agustusan asli ya Allah. Oh my god. oke okay, kita cari lagi guys. Apa ini kan? Landmore aja. Kita sudah melihat semuanya gitu kan. Coba kita cari yang kayaknya lucu gitu kan. ah oke. Okay. Coba kita lihat. Ini ada anak-anak. Oke. Okay. Nah ini nggak tahu guys. Ini lombanya kayak baru nih. Padam. <tuh> oke. Okay. Oh, tetap nyusu. Oh my god, <laughs> ada-ada aja ya, kita ya Allah nyusu ya, kan nyusu. Eh jahat. Gue coba kita lihat yang ini, guys. Tuh, doa tiga. Udah siap-siap gitu <laughs> Asli sumpah malu banget kalau kayak gitu guys asli Oke okay, jom kita tengok lagi guys Kita tengok lagi oh, Oke okay. ini yang Nenek-nenek uh, ya Oke okay, nenek-nenek nih Oh Oh my god Iya kan kalo nenek-nenek gak ada giginya gimana gigitnya ya Allah. Oh. <laughs> jadi neneknya jadi kayak gitu. Ini ya kan basah semua, akhirnya bisa nenek ya Allah. Sehat selalu nenek. <laughs> Aduh lucu banget ya Allah. Oke okay, dan kita tengok lagi guys lain more lagi ya kan 17 Agustusan ini memang sangat-sangat seronok sekali So itu saja guys videonya Dan sangat-sangat terhibur -sangat sekali ya Dengan video-video TikTok Di kemeriahan bulan Agustus guys. Dan banyak sekali ini video-videonya Jadi buat teman-teman semua Kalau suka dengan video ini Silahkan like, share, komen, dan subscribe-nya Dan inilah kemeriahan yang selalu kita nikmati Ketika di bulan Agustus guys Kalau bukan bulan Agustus Ini nggak ada lomba-lomba seperti ini ya Kemeriahan, keseruan Dimana disitu kayak kita tuh bener-bener Wow jadi kita kayak meriah banget lah seru banget ketika di bulan Agustus itu. Terutama istilahnya untuk uh, membangun ya kan solidaritas daripada perkampungan ataupun bersaudaraan. Dan juga istilahnya pertemanan seperti itu. So terima kasih teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ngakak bareng bersama saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.